Halo semuanya, aku Rian. Balik lagi sama aku. How are you guys? Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. As always, setiap malam Jumat dan malam Senin, waktunya gue buat balik lagi ngebahas video-video penampakan -video super creepy buat Asvanur. Kalian, sebelum videonya mulai, gue pengen ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman semua yang rayain. Dan gue juga pengen minta maaf ya, kalau misalkan ada salah-salah kata atau misalkan ada video gue yang kurang berkenan buat lo semua, baik disengaja maupun gak disengaja, pastinya gue pengen minta maaf dari lubuk hati gue yang paling dalam. Oke, okay? so gimana ini? Kalian lebarannya nih, pulang kampung atau masih di rumah aja? Coba deh share pengalaman kalian lebaran di komen di bawah. Gua juga pengen tahu nih kalian pada ngapain aja. Oh ya BTW sebelum videonya mulai, gua juga pengen kasih tahu kalau kalian sekarang udah bisa join membership di channel ini. Gua dapetin experience selama gua live stream yang lebih seru. Lo bisa dapetin banyak perks mulai dari loyalty badges, custom emoji sampai nama lo bakal gua mention di tiap video yang gua upload. So tinggal lo pilih aja membership yang paling sesuai sama isi kantong lo. Dan jangan lupa juga buat join gua pas live stream tiap malam Jumat jam 10 malam. Oke? Okay? Nah, di video kali ini gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan yang dinotis sama hewan. So, gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Halo. Asal ya kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang menurut gua super duper creepy So ada dua orang urban explorer dari Finders Beepers History Seekers Cobain buat explore ke sebuah farmhouse di Yorkshire, England Tapi di eksplorasinya kali ini mereka membawa anjing peliharaan mereka yang bernama Bear Bear dipasangin kamera GoPro di punggungnya dan juga lampu senter di dadanya Dan dibiarin aja gitu muter-muter di rumah itu sendirian tapi sejak awal Bear datang ke rumah itu, tingkahnya itu aneh banget. doa itu kayak gak berhenti berhenti ngendus-ngendus setiap sudut ruangan itu, dan juga masukin ke semua ruangan. Seolah doa itu kayak mencoba untuk mencari sesuatu. Nah, pas dua orang ini cobain buat turun ke lantai bawah, Bear tuh malah naik lagi ke lantai atas, dan tiba-tiba ada sesuatu yang bikin mereka kaget. Perhatiin baik-baik. Oh no, I think I know. He... He put him inside. What is he doing? I like but you're rude. It's on a proper mad one tonight. Bear, go find it. Go find it. Go find it. Where is it? There's something weird about this place. I feel like we've just had the worst start to a video ever because Bear's just all over the place and I don't know what you're doing, snorting up. <laughs> got dust of his nose. Oh, and notice cupboards, to be fair. What we got in here? We've got not very much in the bottom. Is there anything in the... What was that? I hear, like, a whistle. Where's Bear? Bear? are you go. My concern is that... Oh, he's upstairs. Bear? What was that? Bear? Mereka dengar suara bier tuh gonggong -gong kenceng banget, dan pas mereka cobain buat naik ke atas ke salah satu kamar yang ada di situ, mereka itu gak nemuin apapun. Tapi tiba-tiba mereka tuh dengar ada suara langkah kaki dari tangga, kayak ada orang yang berjalan di situ. Otomatis mereka berdua ini kaget. Sekaligus takut, ya, karena mereka itu pikir kalau rumah ini tuh kosong dan sama sekali nggak ada orang. Setelah mereka coba buat cari-cari ke semua ruangan yang ada di rumah itu, mereka sama sekali nggak nemuin siapapun. Dan pas mereka cobain buat cek rekaman kamera GoPro yang ada di punggung bear, mereka shock banget. Pas mereka lihat rekaman video ini, perhatiin baik-baik. Do you know the way of doing this we can watch his footage back i'll have to do it on his camera yeah come on right we need to show you something on this camera because his camera's in my hand of what he's just seen and i haven't looked at all the footage yet i've just seen one thing and it has chilled me it's proper chilled me look at this Di video itu, Bear berhasil nemuin seseorang yang ngumpet di bawah ranjang di salah satu kamar yang ada di rumah itu. Tapi, lu bisa lihat ya, sosoknya tuh aneh banget karena yang kelihatan itu cuman bagian matanya. Ya, Bear juga langsung kaget dan berlari menjauh pas nemuin sosok itu abis ngeliat rekaman itu mereka berdua cobain buat bareng-bareng ngecek ke arah bawah ranjang yang tadi sempat disamperin sama Bear itu tapi disitu udah kosong dan sama sekali gak ada orang dan sampai sekarang mereka tuh masih gak tahu ya itu siapa? apakah Doi itu emang orang yang tinggal di rumah kosong itu atau jangan-jangan Doi pas apes aja ketemu sama orang yang juga bareng-bareng eksplor di rumah itu atau, jangan-jangan sosok yang tadi itu adalah sebuah penampakan. So, gimana ini immortal, ada seorang cewek yang punya dua ekor anjing di rumahnya. Doi itu sayang banget sama anjing-anjingnya, tapi suatu hari pas doi lagi keluar rumah buat nonton, tiba-tiba doi itu dapat notifikasi di handphonenya kalau kamera CCTV yang ada di ruang tamu nerekam sesuatu yang aneh dari perilaku anjingnya perhatiin baik-baik Lu bisa lihat ya, pas anjing itu ngendus-ngendus ke arah celah kecil yang ada di sebelah kiri frame. Badan anjing itu kedorong kenceng banget ke belakang, kayak ada sesuatu yang ngedorong anjing itu. Dan pas cewek ini ngepost video ini ke akun TikTok pribadinya, videonya itu otomatis langsung viral, dan banyak yang ngira kalau ada orang yang ngumpet di balik celah itu karena bentukannya itu mirip kayak lemari baju ya. Tapi coba deh, lu dengerin baik-baik penjelasan cewek ini of all, there's no closet. There's the camera looking down at them. This is where they hang out while we're gone. This is their leashes. This is a cabinet door that fell off of our cabinet that we've been waiting to get rehung by maintenance. That's why he was looking behind. I clearly can't fit behind that. This is our bathroom. Um, so this door was closed. We keep it closed when we're not home. So obviously nothing on the other side that could have done anything. We also have really high ceilings. Um, so like I couldn't have done anything from above. Um, saya so, yeah. ga ada lemari baju di situ, guys. Ternyata celah kecil itu cuma sebuah papan kayu yang ditaruh menempel ke tembok, dan pastinya sama sekali gak ada ruang buat seseorang bisa ngumpet di balik papan kayu itu. Tapi tetep aja, ya menurut gue, gerakan anjing yang tadi itu terlalu kenceng buat doi lakuin sendiri. Gue yakin banget itu seolah kayak ada yang ngedorong, makanya doi bisa gerak secepat itu. Bahkan meskipun gue slow, -mo videonya gerakannya itu masih cepat banget, guys. So, gimana nih menurut lo? 14 Februari 2023, hampir jam 11 malam, tiba-tiba ada seorang cowok yang dapat notifikasi di handphonenya kalau ada sebuah pergerakan yang mencurigakan di ruang tamu rumahnya. Dan di rekaman video itu, gelagat anjingnya itu aneh banget. Perhatiin baik-baik. Di awal video, tiba-tiba anjingnya itu lompat-lompat mundur secara misterius, dan setelah sampai di depan pintu, tiba-tiba pintu itu bisa ngebuka sendiri, padahal di situ sama sekali nggak ada orang. Dan lu bisa lihat ya, pintu yang tadi itu sama sekali nggak tersentuh sama badan anjing ini. Jadi pastinya pintu itu kebuka bukan karena kesenggol sama badan anjing ini atau sejenisnya. Dan gak jelas apa yang nyebabin anjing itu tiba-tiba berjalan mundur kayak ketakutan banget. Sampai sekarang video ini masih jadi misteri karena gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini. So, apakah pintu yang tadi itu cuman kebetulan aja? Atau jangan-jangan ada faktor lain yang bisa nyebabin pintu itu ngebuka sendiri kayak di video yang tadi? Gas dari channel Grizzly Gas. Hobi banget buat eksplor alam di Inggris, dan Doi juga selalu ditemenin sama anjing peliharaannya, seekor anjing French Bulldog bernama Findi. Nah, di salah satu videonya, Doi nyobain buat solo camping di sebuah hutan yang konon menurut warga yang tinggal di sekitar situ hutan itu dihantui sama sesosok wanita berbaju putih. Guys udah tahu sama cerita itu, tapi Doi sama sekali gak takut ya? Jadi pas sampai ke situ, Doi itu langsung set setup hemaknya dan mulai rebahan. Tapi pas mulai gelap. Tiba-tiba Do itu ngedenger ada suara-suara yang creepy banget dari dalam hutan Dengerin baik-baik Hello? Hello? Ada suara cewek yang menangis di dekat gas, dan suara itu terekam jelas di videonya. Doi ketakutan banget dan gak bisa tidur abis dengar suara itu. Dan bahkan suara itu sempat ngilang dan muncul lagi beberapa kali. Selain itu secara misterius tiba-tiba kayak ada yang ngegerakin kamera gas. Padahal doi sama sekali nggak nyentuh kamera itu. Bahkan setelah ngedengar suara yang tadi gas itu masih sempetin buat nyoba nyari sumber suara itu. Tapi Doi sama sekali gak ngeliat ada orang satu pun di dalam hutan itu. Dan setelah beberapa waktu Doi situ, akhirnya Doi ngerasa mulai merinding sendiri. Dan akhirnya Doi putusin buat gak jadi camping. Doi packing semua barang-barangnya dan cabut dari situ. Sampai sekarang ini, guys tuh masih gak tahu guys, apa yang sebenarnya terjadi di videonya malam itu. Dan suara cewek itu suara siapa tapi abis video ini diupload di channel youtube nya banyak viewers nya yang percaya kalau suara cewek yang tadi itu adalah suara dari sosok yang dipercaya sama warga yang tinggal di sitar situ wanita berjubah putih Bangun. so ada seorang cewek yang lagi asik main sama kucing peliharaannya di dalam kamar karena doi ngerasa lucu jadi Doi rekam tingkah kucingnya itu pakai handphonenya. dan Doi itu sama sekali ngerasa nggak ada yang aneh ya. Sampai Doi lihat lagi rekaman video itu. Video ini udah Doi rekam lama banget ya, sekitar tahun 2008 atau 2009. Jadi usia videonya itu kurang lebih sekitar 15 tahun. Jadi mohon maaf nih ya kalau misalkan videonya itu kualitas gambarnya emang agak kurang. Tapi gue jamin lo masih bisa lihat dengan sangat jelas apa yang Doi maksud di video ini. Perhatiin baik-baik. Tiba-tiba ada sesuatu yang berwarna gelap Yang keluar dari kolong bawah lemari baju itu Dan sosok itu kayak coba buat mendekat ke arah kucing orang ini Kucing itu juga langsung sadar sama sosok itu ya Makanya Doi langsung bereaksi Doi coba buat lompat ke belakang buat menghindar Cewek ini awalnya tuh nggak sadar guys pas ngerekam video ini Dan Doi baru sadar ada sosok yang terekam di videonya Pas Doi lihat lagi video yang tadi Doi simpan video ini selama bertahun-tahun Sampai akhirnya, setelah lebih dari 10 tahun, Doi nggak sengaja nemuin lagi video ini, dan Doi poslah video ini di akun Facebook pribadinya buat nanyain ke teman-temannya, itu apaan? Ada yang bilang kalau itu mungkin cuman kucing peliharanya yang lain, karena bentukannya itu mirip kayak tangan kucing juga gitu. Tapi Doi bilang nggak mungkin, karena Doi cuman melihara satu kucing ini aja dan nggak punya kucing lain, apalagi yang warnanya hitam kayak gitu.